Oke, okay, balik lagi ke channel gua. Kali ini gua akan membahas sebuah produk smart door lock dari Seven. Seperti apa? Fiturnya apa aja? Yuk, kita simak terus videonya sampai selesai. kita mulai aja proses unboxingnya ini masih hangat sekali dari tangan kurir ya malam-malam gini langsung gua gak sabar gua buka, pingin tahu isinya seperti apa ya seperti ini tampilan dusnya dan FYI ini berat ya, sampai dusnya agak-agak penyok. Nah, berikut adalah isinya nih: dia lengkung mulai dari silindernya sampai bagian yang untuk uh, ditempel ke pintunya. Lalu, dia juga sediakan uh, semua bahan yang dibutuhkan untuk bisa memasang kunci ini. Nah, ini adalah template atau malnya ya, untuk ngebor. Jadi, lu nggak uh, akan salah ngebor sih. Ya, ini tampilan dari komponen-komponen utamanya, ada kunci mekanik, ada silindernya, lalu ada unit indoor dan unit outdoor-nya. Di dalam paket penjualannya juga disediakan sekrup-sekrup dan juga dua unit kartu RFID untuk membuka pintu menggunakan kartu RFID. Kalau dua itu dirasa kurang, kalian bisa gunakan kartu RFID apapun, bahkan gue udah pernah coba pakai flash BCA pun bisa untuk didaftarkan. Untuk pemasangan smart door lock ini, gue dibantu lagi sama Mas Adi yang memang sudah biasa mengerjakan instalasi smart devices ya. Untuk kontaknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan saran gue juga kalau emang lo gak pengalaman dengan pekerjaan seperti ini yang include ngebor, nyocokin, masang, mendingan cari juga instalator yang berpengalaman. Karena lo nggak pingin kan, nanti pintu lu bolong-bolong jelek atau uh, kurang bagus hasilnya. Kalau sampai gagal dan lu terpaksa ganti pintu, ya asal lo tahu aja harga pintu itu nggak murah ya. Apalagi pintu kayak gini nih yang padat ini lumayan mahal. Hal pertama yang perlu lakukan adalah menentukan tempat pemasangan dan apakah tempat pemasangan tersebut e, bermasalah atau enggak gitu ya supaya nanti mekanisme pintunya bisa terbuka lancar. Seperti contohnya di pintu gua ini nih ada kayu tambahan di kusennya ya yang menghalangi si pengunci itu untuk bergerak dengan lancar. Jadi nanti bagian kayu yang ini akan dicowak dan digergaji. Pastikan juga, sebelum melakukan pemasangan, lo udah membaca buku panduan yang diberikan di dalam paket penjualannya ya. Jadi untuk menghindari kesalahan pemasangan. Setelah menentukan tempat pemasangan, Gunakan mal atau template untuk menandai titik-titik mana yang akan dibor, baik untuk lubang silindernya maupun untuk sekrup-sekrup yang akan dipasang. Iya, lubang utama untuk silinder kunci sudah dieksekusi dengan baik dan rapi ya guys. Selanjutnya, kita pasang unit outdoor sambil kita arahkan kabel yang menghubungkan antara unit indoor dengan unit outdoornya. Nah, ini agak tricky nih karena kemungkinan lu perlu untuk cowakin bagian dalam dari pintu lo supaya kabelnya itu tidak terjepit ya ketika unitnya dipasang lanjut dengan melakukan cawakan ke daun pintu supaya uh, unit penguncinya itu bisa keluar masuk kedudukannya dengan mudah tanpa halangan ya berikutnya kita pasang modul power supply yang ditenagai oleh 4 buah baterai AA Dilanjutkan dengan memasang kabel konektor supaya unit outdoor dan unit indoornya bisa saling berkomunikasi. unit indoor dan unit outdoor sudah terpasang dengan baik sekarang saatnya kita coba dengan melakukan instalasi aplikasi di handphone bisa di android maupun di ios nama aplikasinya tuya dan berikut adalah proses dari settingnya ya ketika kita mendaftarkan pertama kali si smart door lock ini ke aplikasi Pilih SSID dari WiFi yang akan kita gunakan dan masukkan passwordnya. Setelah proses setup selesai, silahkan daftarkan jari lu ke smart door lock ini dan kita langsung tes ya. Bisa langsung dibuka atau enggak nih? Yuk kita tes aja langsung. Perhatikan di unit indoor itu batang pengunci langsung bergeser terbuka. Dan ketika pintu kita tutup, batang penguncinya akan langsung kembali ke posisi terkunci. Smart Door Lock ini dapat digunakan menggunakan PIN dengan keypad yang ada di unit outdoor Atau menggunakan kartu RFID baik yang diberikan langsung dalam paketnya atau pakai RFID lain Atau menggunakan sidik jari. Mungkin lu mikir, kalau suatu saat baterainya habis, gimana caranya masuk ke rumah ya? Nah, khawatir, di bagian bawah itu ada panel yang berbentuk kotak Itu kita dorong, lalu kita geser sehingga terbuka Nah, di dalamnya ada colokan USB yang USB mikro Jadi kita bisa baca-baca pakai power bank Atau kita bisa gunakan kunci mekanis yang sudah disediakan juga dalam paket penjualannya Ada satu fitur unik dari smart door lock ini yang skenario mungkin gini. Lo lagi di luar, di luar rumah ya, terus lo janjian sama kerabat lo yang tidak tinggal serumah untuk ketemuan di rumah lo. Nah, singkat cerita, ternyata orang tersebut sampai rumah lo lebih dulu. Sehingga dia udah di depan pintu, tapi nggak masuk karena pintunya kekunci dan dia tidak terdaftar fingerprint ataupun pinnya. Nah, untuk kasus kayak gitu dia menyediakan satu solusi nih caranya adalah dengan kita akses dari aplikasi Tuyas Smart di handphone kita pilih pintu yang kita ingin buka lalu dari gambar utama seperti ini kita geser sampai keluar remote dynamic password lalu kita klik untuk mendapatkan password yang random itu nah setelah dapat, password itu bisa kita langsung copy paste, kita kirim by WhatsApp atau SMS ke orang yang mau masuk. Dan password ini hanya berlaku selama 5 menit. Yuk kita coba ya. Menurut penilaian gue pribadi, kunci ini cocok banget untuk orang-orang pelupa kayak gue yang suka lupa naro kunci di mana. Jadi kalau gue pulang sampai rumah itu gak ada lagi cerita gue harus ngorek-ngorek dompet atau tas gue. Cuman untuk nyari kunci dan cuman untuk menemukan bahwa gue lupa bawa kuncinya. Smart Door Lock ini gue beli di official store-nya di Tokopedia seharga Rp 1.599.000. Seperti biasa, link pembelian gue taruh di kolom deskripsi ya. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai selesai. Ditunggu like-nya, subscribe-nya, dan komennya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.